Halo Halal Family, seorang jenderal top Rusia ia tewas di tengah pertempuran sengit di Ukraina. Yang merupakan pukulan besar bagi invasi Rusia atas Ukraina. Mayor Jenderal Andreas Zukovski yang merupakan wakil komandan tentara gabungan ke-41. Distrik Militer Pusat Rusia tewas kemarin saat pasukan pertahanan Ukraina menangkis serangan Rusia. Kematiannya belum secara resmi dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Tetapi diumumkan di media sosial oleh rekannya Sergei Eliau dan dilaporkan secara luas oleh beberapa outlet Rusia dan Ukraina. Sebuah sumber militer menegaskan bahwa dia dibunuh oleh penembak Jitu dan menyarankan pemakaman Mayor Jenderal akan diadakan di Rusia. Mayor Jenderal Andrei Suspit tokoh Rusia paling senior yang tewas konflik Rusia versus Ukraina. Setelah berhari-hari menyangkal Kremlin kemarin mengakui bahwa 498 tentaranya tewas dan 1.600 terluka dalam operasi militer khusus di Ukraina. Tetapi angka sebenarnya hampir pasti lebih tinggi. Angkatan bersenjata Ukraina sementara itu mengklaim hari ini bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menderita 9.000 korban. Meskipun pernyataan itu mengakui bahwa perhitungan jumlah korban tewas dirumitkan oleh intensitas Permusuhan yang tinggi Tidak jelas di mana suku Overski di gunung. Pria berusia 40 tahun itu adalah seorang veteran yang sangat dihormati yang diangkat Sebagai wakil komandan tentara Divisi ke-41 pada Oktober tahun 2021 Sebelumnya itu ia memimpin Divisi Serangan Lintas Udara ke-7 di Novorossiysk selama 3 tahun dan telah menyelesaikan beberapa penempatan tempur dalam Perancisnya Apasia dan Cie di Suriah.